baik Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah di sini saya akan sedikit berbicara ya terkait sudah mulai munculnya ya dorongan ya isu-isu atau bicara-bicara terkait pentingnya ya investor dalam mengelola sumber daya alam, yaitu oleh pengusaha orang Indonesia sendiri. Nah, boleh kita ketahui ya, di sebelah ini kawan, ya Papua, di sana ada Sumatera, di belakang saya Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Ini sumber daya alamnya cukup melimpah ruah belum lagi yang heboh sekarang di Sulawesi ya di Sulawesi di sana banyak nikel, Maluku banyak nikel. Tapi kembali lagi. Itu dikelola oleh investor asing ya dari negara asing seperti Cina. Tentunya ini kalau investornya dari asing atau Cina masuk, TKA juga masuk. Otomatis mereka untungnya lebih besar dan TKA juga gajinya gede. Nah, sekarang muncul salah seorang pengusaha Indonesia putra bangsa itu uh, Haji Subkala di mana beliau berusaha ya dengan tekad yang bulat untuk ya ikut menjadi investor dalam mengelola sumber daya alam di Indonesia khususnya di Sulawesi. Yaitu saya monitor sedang membuat smelter yang nilai investasinya tidak kecil, yaitu 10 triliun. Nah otomatis kalau smelter ini terbuka, dibuka tahun depan, maka karyawannya adalah 100% rakyat Indonesia. Artinya uang tidak ada yang lari keluar, uang yang masuk ada dalam negara kita. Nah, sejak kita merdeka kawan. Ya, sejak 1945 sampai hari ini. Ya, kita masih seperti sebelum kemerdekaan. Masih seperti itu, yaitu di mana bangsa asing yang menikmati sumber daya alam kita. Dan ini sangat penting, maka dibutuhkanlah sosok Ya, pemimpin yang kuat, pemimpin yang betul-betul bisa mengelola sumber daya alam. Walaupun tidak langsung 100%. Ya Mulai dari bertahap, bertahap, bertahap. Memang sekarang, pemerintah sekarang, di pemerintahan Jokowi, sudah mulai membuat sistem, ya, yaitu mulai dari Eh, hulu sampai hilir, ini baru dibangun kerangka-kerangkanya. Nah tentunya ini harus dilanjutkan dengan cara mengisi kerangka kerangkai Nah agar pengusaha-pengusaha lokal bisa namban di negeri sendiri, ini tidak lepas pengaruh-pengaruh politik. Maka ini bisa perannya dimainkan oleh DPR RI atau parlemen. Jadi saudaraku, ya. Mari kita ikuti mereka-mereka yang ingin negar ekonomi kita kuat, sumber daya alam dikelola bangsa sendiri. Kita butuh itu kawan. Bagaimana menurut sahabatku, yang sepakat dengan saya, salam hormat. Hasil sumber daya alam bangsa Indonesia, mayoritasnya harus dikelola oleh bangsa sendiri. Karena itu adalah amanah konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasal 33 ayat 3, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Jika ini sudah mulai terwujud, maka sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mulai terus terwujud. Karena keadilan itu bukan hanya terkait masalah ekonomi, tetapi juga keadilan terkait masalah hukum. Ini. maka pentingnya lah di situ. Ya, Pemimpin kita mulai dari pusat sampai daerah yang katanya negara ini negara kaya, yang sampai dibuat lagu bahwa negara ini adalah negara yang sumber daerahnya melimpah ruah. Tapi yang kelola siapa? Hanya Dilepas ke investor asing Dan segelintir kapitalis ratus Nah saran saya adalah Bukan hanya melibatkan pengusaha-pengusaha lokal Tetapi juga Libatkan rakyat sebagai investor Dalam mengelola sumber daya alam Sebagai contoh nah, Pak Yusuf Kalla nih Punya investasi 10 triliun Dimulai oleh Pak Yusuf Kalla Kemudian membangun smelter untuk nikel. Nah, di sini saham ini paling tidak 50% lepas ke publik biar rakyat Indonesia bisa masuk dan bergabung. Ya, mungkin perlembarnya berapa, atau mungkin dibuatkan sebuah sistem. Nah, hasilnya dibagi. Jadi rakyat juga ikut merasakan entai itu sepuluh ribu rupiah sahamnya rakyat. Entah itu serat seribu, entah itu satu juta, atau mungkin dipatok minimal 1 juta, biar rakyat Indonesia yang ekonominya rendah bisa mulai menabung. Punya target, wah target saya ikut nanam saham di sana. Dia nabung, nabung lagi, nabung lagi, target saya untuk nanam saham di sana. Itu baru mantap, kawan. Itu menurut saya. Ya, ini sekarang sibuk semua ya. Setiap lima tahunan mau maju. Ya ada yang mau maju kepala desa, mau maju wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI, DPD RI, ini maju semua pakai duit, ngasih uang ke rakyat. Tetapi lupa setelah duduk bahwa ada yang yang tugas mereka dari rakyat yaitu bagaimana cara memakmurkan rakyat Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana menciptakan rasa keamanan dan keadilan. Ya, keadilan khususnya masalah terkait hukum. Demikian kawan, DPR RI, DPD RI, ini maju semua. Pakai duit, ngasih uang ke rakyat. Tapi, DPR RI, DPD RI, ini maju semua. Pakai duit,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 Tetap semangat dan ikuti video-video berikutnya. Merdeka!